Kita lanjutkan lagi. Um, kita sudah punya kamera, cine Mesin virtual Camera. Bagaimana caranya melakukan zoom in, zoom out, ya, dengan virtual kamera ini, ya. Kalau anda mau melakukan zoom in, zoom out, anda tidak bisa mengubah posisi, ya. Jadi, y-nya kita ubah secara manual tuh nggak bisa, Tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena cara kerja virtual mesin adalah dia sudah melock ke follow dan look at targetnya sudah di lock ya distance-nya juga sudah di-lock. Nah, salah satu cara agar kita bisa melakukan zoom in, zoom out adalah melalui lens di sini. Ya, kemudian ada orthographic size. Ini kalau Anda gedein, kecilin, maka Anda akan lihat ini zoom in, zoom out ke karakternya. Ya, teman-teman. Default value-nya adalah 5. Artinya kita akan uh, menggunakan orthographic size ini untuk mengakses zoom in dan zoom out uh, karakternya. Oke. Okay? Nah, Uh, kita harus punya akses ke ini ya ke virtual kameranya. Jadi Anda masuk ke game handlernya lagi. Uh, kita akan melakukan atau membuat memasang sinemasin using sinemains. In case kalau Anda ini ya tidak bisa mendapatkan referensi ke sinemains, Anda uh, bisa lakukan ini ya. Misalkan ada error di sana ya, Anda bisa masuk ke uh, edit preference. Tunggu sebentar edit, preference, kemudian di bagian external tools, di situ ada external script editor, ini anda, anda ganti dulu ke ke yang lain, kemudian habis itu Anda balikkan lagi ke, misalkan ke Visual Studio Code, lalu tekan tombol ini, regenerate project files, lalu silakan dibuka lagi, dan harusnya cinemachine mesinnya sudah terdeteksi, oke, okay? karena apa? Karena harusnya cine mesinnya sudah include di package pada saat kita menambahkan cine mesin di project ini ini ya harusnya kebaca namespace-nya oke okay. uh, oke okay. nah di sini kita uh, mau bikin serialas field lagi untuk mengakses benda cine mesinnya namanya adalah cinema scene virtual camera kita kasih nama virtual kamera, nah kita bisa mengakses ini, mungkin di bagian update, kita akan coba ganti orthographic size-nya baik, sebelum saya lanjutkan, Anda perlu tahu dulu bagaimana caranya pinch gesture bekerja, yang pasti yang pertama pinch gesture mulai bekerja apabila ada sentuhan kedua, terdeteksi di layar oke, okay. yang dilakukan adalah kita menyimpan titik dari pertama dan titik jari kedua position vektor 2-nya dan um, kita bisa uh, tahu jarak antar dua jari itu sama dengan D begitu ya vektor 2 dikurangi vektor 1 dihitung magnitudenya maka kita dapatkan jaraknya lalu uh, bagaimana gesturnya nah kapabila jari pertama kita geser ke kiri ke luar gitu ya jari kedua kita geser ke kanan dan jarak yang baru atau posisi yang baru itu kita sebut sebagai, magnitude kita sebut sebagai n, ya second second vektor dikurangi first vector, maka dapat magnitude adalah n ini, maka bisa kita pastikan bahwa jika n-nya lebih besar dari d, maka itu akan dianggap sebagai zoom in atau pinch in. Kalau n-nya lebih kecil dari d, alias panahnya masuk, Ya, kebalikan dari ini, maka bisa dikatakan zoom out. Nah, besaran magnitude kita bisa peroleh dengan cara n-nya ini dikurangi D yang awal. Jadi, ini sangat penting sekali agar kita menyimpan posisi awal dari kedua jari kita, supaya kita bisa menghitung seberapa zoom in-nya atau zoom out-nya ketika kita melakukan gesture ini. Oke, okay. balik lagi ke um, game handler kita, nah di sini kita buat private um, vektor 2 ya yeah. position 1 ya yeah, artinya posisi finger pertama dan posisi finger kedua first finger and position second finger, nah pada saat kita mengakses on first finger ini kita bisa simpan posisi finger pertama dengan membaca read value vector 2 dari finger pertama, ya kita copy. CTX2 uh, read value vector 2. Yeah. Yeah. Artinya pada saat kita menggeser finger kita, posisinya akan selalu tersimpan. Oke, okay. nah seperti saya katakan tadi di awal, kita harus menyimpan um, d-nya, nilai d-nya di kondisi awal. Magnitude-nya, caranya bagaimana? Kalau anda perhatikan tadi di on second finger contact ada perform dan ada cancel, ya. Jadi kita bisa deteksi uh, kapan kita harus menyimpan uh, dua posisi jari ini, ya. Pada saat second finger contact-nya menghasilkan fase perform, ya. Jadi kita tinggal lakukan if ctx dot dot string sama dengan sama dengan perform, dan kapan dia berhenti? Itu adalah kondisinya jika face string cancel. Hati-hati, jangan keliru menulis ya. Cancel pakai single L. Cancel, nah seperti ini, teman-teman. Oke, okay. nah kita perlu sebuah boolean variable private bool Uh, ge, uh, apa namanya gesture perform false defaultnya ya? Gesture perform false lalu di sini jangan gesture ya, tapi lebih tepat pinch pinch perform ya. Ini lebih tepat, pinch perform kapan dia menjadi true apabila kita perform di disini. Jadi, pinch performnya di set sama dengan true. Oke, okay, kapan dia false, apabila uh, face-nya adalah, ya, adalah cancel, false. Nah, kita akan do something di update ya, dengan mendeteksi if pitch performs sama dengan sama dengan true, maka kita akan lakukan sesuatu di sini. Satu hal lagi yang tadi kelupaan dijelaskan bahwa um, selain kita menyimpan uh, vector, distance vector pada saat sentuhan pertama, Ya, dua sentuhan jari pertama di perform ini. Maka kita juga harus menyimpan um, ortogonal size dari kamera lensnya, ya. Uh, karena kita akan menambahkan ortogonal size-nya dengan uh, jarak n tadi, ya. Oleh karena itu kita siapkan dua variabel yang pertama private vector to distance initial distance atau jarak awal, initial distance ya, dan uh, private float uh, init apa itu ortho size, ortho size. Bagaimana memperoleh initial ortho size-nya? Anda bisa menuju ke start. Di sini Anda bisa sama dengan kan. Kita akan akses virtual kameranya. Apakah kita sudah punya? Ya ini ya. Kita sudah punya virtual kamera menggunakan serial field virtual orthographic size ya. Jadi kita akan simpan nilai init orto size nya yang defaultnya nya 5 ya. Kita tahu ini pasti 5 tadi kita sudah coba. Dan um, nanti kita akan ubah orthographic size-nya berdasarkan init size ditambah distance-nya ya distance dari um, n yang tadi Anda lihat di slide. Nah, Teman-teman, tadi seperti saya katakan, kita harus menyimpan ini distance-nya pada saat perform, ya. Jadi di sini kita simpan caranya adalah ini distance sama dengan um, position. Tuh, dikurangi position, one, ndak peduli ya, ndak peduli apa namanya, um, kebalik nggak masalah, oke. Okay. Kemudian, setelah kita simpan, maka um, di dalam pins perform-nya kita... Uh, kita melakukan pengurangan lagi ya, position 2 dikurangi position 1, current ya sebut saja, vector 2 current um, distance jadi, ini ini distance ini adalah jarak yang di record pada saat dua jari kita nyentuh ya, di layar, sentuhan kedua di layar, kita langsung record position 2 dan position 1, langsung ya, dan perform ini dijalankan satu kali aja, nah Kemudian jadi kita bergerak kan ya, entah melakukan pinch in atau pinch out, maka kita record ke dalam current distance yang selalu diupdate setiap frame nya. Jadi ini kita lakukan position 2, dikurangi position 1. Kemudian untuk mencari distance relatifnya, jadi kita punya float distance nya ya, distance relatif terhadap uh, jarak yang kita ukur di awal, kita simpan di awal. Caranya adalah dengan um, mengakses magnitude. misalkan di sini current distance dot dikurangi init distance dot titik koma. Text di 3 kita coba tampilkan ininya ya, distance-nya ya seperti ini. Oh, sorry, two string Oke okay, virtual kamera. Nah kita akan langsung lakukan zoom in zoom out berdasarkan nilai dari distance yang terrecord ya antara current distance magnitude vector magnitude saat ini dengan ini distance magnitude yang kita rekam sebelumnya. M lens dot orthographic size sama dengan masih ingat kita sudah simpan init ortonya, Init orto size ya kita kurangin dengan uh, distance. Karena ini jaraknya pixel ya, gede, gede gitu ya. Um, maka dari itu kita lakukan division supaya nilainya lebih kecil, 100F misalkan. Lebih adjustable ya, nanti kalau kalau ada yang keliru, kita tinggal mengejar lagi. Lalu, kenapa kok uh, negatif ya? Karena uh, kalau Anda pluskan, maka akan kebalik ya. Zoom in, malah objeknya mengecil, kalau zoom out malah objeknya membesar. Nah, dengan demikian kita gampang aja kita balik jadi dikurangin. Nah, kemudian satu lagi, ketika kita selesai, artinya pins performnya udah nggak jalan, harusnya uh, orthographic size-nya, lens-nya, harus keupdate ke nilai yang baru, ya. Karena kalau tidak di-update ke nilai yang baru, maka akan selalu menggunakan 5.0 seterusnya. Ya, jadi kita zoom in, kita lepas dari kita, lalu mau di -zoom in lagi, nggak bisa karena kembali ke posisi awal dan diulangi lagi zoom in dari posisi awal, dari bukan posisi awal tetapi dari nilai zoom in awal. Ya, jadi yakni 5.0. Oleh karena itu, pada saat pins perform-nya false atau cancel, maka kita akan simpan init ortonya atau kita update init ortonya. Ini paling gampang sih, copy paste yang ini ctrl-c, cemplungin ke sini. Nah, dengan demikian, init ortonya selalu terupdate dengan ortografik uh, uh, size yang baru. Langsung aja, teman-teman, kita balik ke uh, Unity. Kemudian kita akan build and run lagi. Tunggu sebentar. Kita cek dulu apa yang... Ah, ya, ada satu yang kelupaan ya. Ini kelupaan lagi. Yakni di game handlernya ini, dia butuh akses ke sini mesin virtual camera jadi kita uh, drag and drop um, jangan cm nya tetapi ke main kameranya ya eh sorry sorry sorry iya ya sorry ini harusnya tetap sini uh, mesin ya. ya kita drag and drop sini mesinnya game handler kita drag and drop ke sini nah seperti itu tunggu sebentar saya coba play oke okay, ya nah kita coba langsung file build and run teman-teman tunggu beberapa saat baik teman-teman kita lihat sekarang ketika kita lakukan gesture zoom in maka gambarnya akan membesar, kalau zoom out dia mengecil seperti ini kalau satu jari nothing happen ya nah kalau kita bisa zoom in dari mana aja terserah nah ini zoom in zoom out mungkin uh, terlalu sensitif ya nanti anda atur sendiri ya seperti ini hasilnya teman-teman zoom in, zoom out, cuman kameranya akan tetap zoom in sampai flip ya, karena dia tembus view, jarak view plane-nya dia um, lebih itu sehingga terjadi flipping dan kalau kita zoom out kita lihat medan permainannya uh, kelihatan begitu ya, nah ini mungkin Anda perlu batasi lewat program jadi ada pembatasan zoom in dan zoom out-nya maksud saya pembatasan nilai orthographic size-nya Ya, Anda bisa lakukan ifs manual seperti itu. Oke, okay, baik ya, teman-teman. Ini uh, gestur, salah satu demo untuk gestur pinch. Ya, uh, di video selanjutnya kita akan mencoba uh, melakukan swiping. Ya, gestur swiping. Oke, okay. selamat mengikuti video selanjutnya.